Generator di sini uh, sangat membantu kita, terutama untuk yang baru belajar, gitu ya. Kita bisa gunakan generator, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita bisa bikin manual juga, nggak masalah. Jadi, uh, kita bisa coba dengan mix spasi phx.gen. Di ini, generatornya ada banyak, jadi kita bisa lihat uh, helpernya dulu. Di sini ada authentication, ada certification, ada channel untuk web socket, ya. Uh, terus, ada JSON, ada macam-macam ya ada skema juga yang nanti akan kita pakai tapi yang sekarang kita butuhkan adalah PHX Gen HTML untuk mengenerate fitur yang sifatnya CRUD create read update delete gitu ya jadi lengkap semuanya udah disediakan jadi kita akan jalankan PHX Gen HTML seperti ini formatnya jadi formatnya adalah Entries ini adalah nama konteks. Ya, Phoenix menggunakan konsep domain driven design. Jadi mereka menggunakan konteks sebagai model dan kemudian diikuti dengan nama modulnya, yaitu POS dengan huruf besar. Kemudian diikuti dengan versi jamaknya dari modul, yaitu post dengan tambahan S ini biasanya juga digunakan untuk nama table di database nantinya setelah itu ini adalah bebas ya format bebas jadi ini adalah field-field yang dibutuhkan seperti title url body terus juga ada bisa menggunakan titik dua untuk apa tipe datanya kalau string itu udah otomatis ya jadi defaultnya adalah string seperti ini dan kalau kita enter maka dia akan beberapa hal cukup banyak ya, oke, ini ada controller sudah dibuatkan, kemudian ada template edit, index, new dan show ya, CRUD, kemudian ada viewnya juga, ada testingnya, di sini ada skemanya, lalu ada migrasinya, kemudian ini modelnya dan beberapa lain yang berhubungan dengan testing.